Pushing my limits and all the trials ah jadi teman-teman Setelah sekian lama Aku gak mendaki ke Gunung Jamiyaki Hari ini Tepatnya pada tanggal 18 November ya kita akan camping lagi di sana. Yang mana tempatnya gunung itu di nah, di sebelah sana tuh. nah disini kelihatan ya. Dan agenda ini saya ditemani dengan dua orang yang berasal dari kampung saya sendiri lah. Jadi ini hitung-hitung healing bersama ya. Hitung-hitung-hitung healing bersama. Nah, buat teman-teman yang mau nyusul, nyusul aja kita ke sini. Ya, rencananya kita itu akan camping di sana, yang pada awalnya kita akan berangkat pada sore, namun dikarenakan sekarang sering musim hujan, ya, maka kita berangkat lebih siang. Yang mana, pada biasanya, kalau kita ke sana itu berangkat malam-malam, habis maghrib, ataupun setelah asar, dan hari ini kita berangkatnya lebih awal ya lebih siang itu setelah adan duhur. karena ditakutkan kita di apa dihalangi ya, lagi bangkin. oleh air hujan ya nah, oke, kemana, mana? mana best day. Eh, kali ini eh, kami akan mendaki ke Cikurai ya yeah, guys ya atau ngawak itu jam jamiyaki gil ngasih lah jamiyaki nah sini kan ada dua jalur ya jalur dua <coughs> Kedua objek wisata Yaitu Jamiyaki dan Puspa Namun yang menjadi tujuan Aku dan teman-teman aku Yaitu ke Bukit Jamiyaki Ya mudah-mudahan Di pendakian ini Doakan ya semoga aku selamat Sampai tujuan dan Tentunya tidak turun hujan Karena kalau hujan beceknya Masya ampun Ya Pushing my limits and all the trials that I have, while well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew I was missing and everything that I tried, while well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. And Oke okay, guys Setelah kita melakukan Registrasi di pos uh, Di pos ya Pos Jamyaki Sekarang kita Sambil berjalan menuju puncak Dengan menggunakan jalan yang Baru ya Nah di sini Ini jalan barunya ya Biasanya kalau kami mendaki itu ke jalan yang sana noh. Tapi dikarenakan di sini ada jalan baru, kita penasaran untuk mencobanya ya. Semoga dengan menggunakan kita jalan yang baru bisa selamat, selamat ya. Mohon doanya dari teman-teman semua. Semoga kita selamat sampai tujuan. Dan di sini ada air. Nih, air mani ya guys ya. Nah, Ya sedang sedang cebok-cebok, guys. Kita terciduk. Nah, di sini ada sumber mata air, guys. Jadi sangat membantu bagi teman-teman ya yang membutuhkan air, yang kehabisan air bisa diisi di sini. Nah, ini jalan barunya ya. Hello. Senggol dong. Jam yak bos boseng. Gong gong. Wah. amat. Jam Dan jalan baru ini ternyata masih asri ya, teman-teman. Oh, keren, guys. Biasanya kita pakai jalan yang itu ya. Sekarang kita pakai jalur yang baru, guys. Karena kita memang nggak suka dengan uh, jalan yang begitu sulit. <laughs> Alhamdulillah ya, guys. Hari ini pendakian ini pertama kali di tahun 2022. Bagi aku. Disuguhi dengan cuaca yang indah. Dan tentunya tidak hujan meskipun pada kebiasaannya bulan-bulan yang berberan itu kan turun hujan nah untuk hari ini spesial mungkin bagi aku dan teman-temanku tidak bong -bong. hujan dan ternyata jalan pintas yang kita pilih ya jalan baru tentunya sudah ada di depan mata nah di sana tuh itu bendera merah putih sedang berkibar ya Jadi yang biasanya kita itu di belakang Sekarang kita munculnya dari depan <laughs> Nah Camis Camis Camis oh. Akhirnya kita sudah sampai di, di puncak tertinggi Ciamis. <laughs> Ngeri. I'm not the only